kelas bangun kelas hmm. ausr, rambutmu ya, tunggu jaga dulu, terus, panjang terus umurnya, aduh ambil air siram, itu hei kiel teman-teman Oh, oh dia kau pin? Ada. Pin? Iya iya, ini loh mau pesan dulu sama anak muda termasuk cucu-cucu eh. yang kecil ini. Nah, dengar itu dulu. Jadi belajarlah itu jujur. Ya, apa lagi? Lo Nila sudah cewek-cewek. Harus tampil jujur Tampil rendah hati Bukan rendah diri, ya rendah hati Itu kita di dalam masyarakat Banyak yang berbeda-beda Agama Berbeda-beda ras subuh, Berbeda suku Kita berdoa oh, Kita mengundi Tuhan Satu Terus ada nya nyanyi usah berdaku. lo mau Bajar rendah Terus-terus, oh ya. ya. Nah, ya. ya. ya Lanjut terus, terus, ya. ya. Eh, eh Sama-sama kuning bro <tuh> sama kau tidak Selamat